so uh, jadi hari ini kita bakalan uh, berangkat ke Ulu dan semua peralatan udah siap dan udah belanja tadi Om dan sudah belanja tinggal naik ke Pompong oke okay. sekarang kita mau prepare dan langsung bawa barang-barang ke Pompong oke okay? sekarang kita udah sampai di Pompongnya kita lagi susun-susun barang, pokoknya ikutin terus. Saya juga nggak tahu ini, saya bakalan berani atau enggak. Naik ini kita lihat aja. Oke, sekarang kita udah mulai mau jalan ya. Semoga lancar. Jujur, uh, sebenarnya saya baru pertama kali dan agak sedikit takut juga untuk naik ke pom-pom uh, ini dan mungkin ini akan menjadi pengalaman yang nggak bakalan saya lupakan Ya, di sini sungainya lumayan besar ya. Sekarang kita lagi mau ambil logistik dulu uh, untuk uh, bekal uh, kita di uh, di apa Muntay? Apa namanya? Munte, ya, Om? Eh di bekal kita dibutuhin nah ini namanya aman Situra ya Iya, aman, aman, aman Situra. ya aman citura nanti yang bakalan bantu kita untuk uh, bikin uh, atap halo halo mau banyak kali leluhur tidak mau mau baik ayah kayu itu saya mau lihat apa tatoo nya oh, tatoo ah karena kayu kan aman bau nukah setanai Kata kamu bonoh, kasih tato. Ana itu. Kata ana ya si kere. Enggak punya tato saya tidak punya tato. Oh. oh. Tapi dukun. Heeh. Oh. Jadi uh, <laughs> Om Maman paksa tidak punya tato tapi dia seorang si kere. Yeah. Karena kebanyakan orang si kere itu pakai tato. Yeah. Iya. Yeah. Oh, deh. Iya. Dah. Sekarang udah mulai agak kencang dan ya uh, banyak uh, apa namanya hutan yang masih bagus yang masih terawat ya ya ini sangat bagus sekali bagi orang-orang yang suka dengan petualangan oke okay? Oke, okay, karena Oma -om Paksa sedang perbaiki pom pom, ya kita istirahat minum sebentar. Karena saya juga udah aus dan lapar juga sebenarnya. Sebenarnya kita bawa makanan, cuman makanannya kita masukin ke dalam kardus, jadi nggak bisa diambil. Ini ada orang yang datang. Halo. Ini ada orang yang datang. sebijet di sini tuh mau hujan karena langitnya udah udah apa? udah mendung. Tapi semoga aja nanti pas di perjalanan kita nggak uh, kehujanan ya. kira kira apanya yang rusak itu? Iya ada. Enggak ada yang rusak. Cuman bambunya. Cuman bambu aja, kena kena bambu. Bambu udah tipis. Apanya yang tipis? Bambu di dalam. Oh, bambu yang penjepit, ya kan? Oh, penjepitnya udah tipis ya. Makanya gua yang mm. Okay. istirahat kami yang kedua. Sir pertama karena baling-baling ada masalah dan istirahat yang sekarang karena minyak uh, habis. Ben bensinnya habis. Mungkin apa? Apa? Kan booster dia apa dia dulu. Iya. Halo. Dan tadi juga nggak kerekam kamera kita. <laughs> apa namanya kesangkut di di apa di tepi sungai sampai apa bensin itu sebagian tumpah dan saya waktu itu posisinya lagi tidur untung saya cepet sadar jadi nggak kena uh, bensin badan saya memang uh, apa namanya petualangan itu butuh proses ya Ya Om. Hah? Petualangan itu butuh proses ya. ya. <laughs> iya. Kira-kira masih 30 menit atau berapa menit lagi Om? Hmm? Berapa menit lagi? Santai? Iya. Nanti saya doa dulu. <laughs> <laughs> <laughs> saya tanya berapa lama sampai aja? Dijawabnya doa dulu. <laughs> ya. <laughs> Jadi berapa? Hah? berapa lama sampai? lah udah disampai. Apa? Udah sampai. Udah sampai ya maks. Hmm? Udah sampai. Nah ya, di sini apa Pulau Dermaga ini? Oh di sini Dermaganya. dermaganya. Oh berarti sekarang kita jalan. Nah. Naik kerumah jalan. Aduh. Oh berarti sekarang kita harus jalan guys. Ya Mau gak mau ya harus dinikmati Kita jalan ke atas sana nanti bareng-bareng kita se segini banyaknya Berat Ya emang berat tapi harus dijalani Betul kan Om? Hmm. <laughs> Oke Bentar lagi kita sampai tinggal jalan kaki Kita istirahat Oke apa namanya? Dari sini ke rumah, berapa lama? Nggak lama juga. Nggak lama juga yeah. ya? Berapa menit? Hmm? Berapa menit tau? Nggak tahu, saya nggak tahu menit. Apa itu menit? Uh, lama waktunya berapa? Oh, 14 jam. kali hmm? terakhir kali saya apa jalan-jalan hmm. begini ke hutan itu pas SD hmm. itu pun uh, itu pun apa namanya itu pun cuman uh, cuman dekat nggak jauh kayak oh, ya. sekarang Oh, ini banyak itu ya Apa? Keladi Ya keladi Pisang Rumahmu yang mana yang itu? Rumahnya yang mana yang itu? itu. Ayo Ini sagu ya. Heh? Ini sagu ya. Kelapa, kelapa yang besar ini. Sagu apa kelapa? Kelapa. apa enggak ada buahnya? Belum lagi, belum harus tua dia. Kalau di di sebesar itu udah berbuah. Iya. Dua tahun lagi itu. Oh ya? Mm -mm. dua tahun lagi baru dia berbuah ini ini cila pabesar ya lodin lodin ah iya besar ya kan bangin tuh tafe nafe Tomos itu sama Bapak. Apa itu? Kelapa besar ini. Itu itu kelapa apa? Ya, sagu. Kelapa, ini sagu. Kenapa enggak sudah sebesar itu enggak berbuah? masih <tuk> <tuk> <tuk> Aduh Eh, apa Itu yang ada di tempat yang Yang itu? Hah? Itu Oke, oke, oke, oke, aku, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Se ma ed sabe sono Oh, sono. Bucole segname. Godra drsa gu lo no. aku baba ibu failo e io. Mh. Anala ti hmm. calico. Are da cui. So Ah. Uh, anala <laughs> anala apa? Nah, ya, kalau udah paham Caya, masanya, nanti ada yang kaya di. Bisa terjemah bahasa dari si bahasa kiya ke ada si sohin si uh. bisa jelaskan oh ya okay. ter aga memet jaga cara uraga memet yo are are ala nales sasare siwa ja kerenan ada cara oto aku gede bye bye oke danai jaiku oke okay. araiku le elai mai tabo ikah are le Aba tak tira ya rada, ada ke, ada tayang ke, ada kwasihin wuwe te, tawa naik kwasihin ane wuwa kada wuwe te na kaisa, tina takwa, kausa kua ini makwa, aku buka, nda, ada si kua tuloi, ada tia, kai ya nda febri, a sister. ini <laughs> sama, siapa nama? Ya, dia, ya kan? Lama, Lama, nama Nama kan. hmm, <laughs> nama. Bisa ke ini, Sir? Yeah.